Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Family Ham Ham, di mana channel saya ini membahas segala hal tentang hamster yang edukatif untuk kalian. Jadi, kalian bisa mengetahui dan banyak bertanya di channel Family Ham Ham ini di kolom komentar tentang hamster kalian untuk pemelihara hamster pemula. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan di video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya dan jangan lupa klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan di setiap video-video yang saya share untuk kalian yang pertama Pilihlah jenis hamster yang sejenis dan mudah dijinakan Hamster yang biasanya dipilih hamster jenis winterweight Kenapa harus pilih jenis winterweight? Karena jenis winterweight, sifat dan perilakunya selain lucu di pandang mata Jenis hamster ini lemah lembut, bersosial sesama jenisnya, pemalas dan cara berjalannya juga sangat lambat Yang kedua Pilih kandang yang tepat, semua hamster pastinya membutuhkan tempat yang cukup luas untuk bertahan hidup. Kandang hamster yang normal biasanya berukuran kurang lebih seperti box es krim 8 liter seperti gambar berikut. Yang ketiga kebutuhan kandang hamster, agar hamster kalian jauh dari stres dan tumbuh sehat. Kalian memerlukan perlengkapan seperti tempat makan, botol minum khusus hamster, dan alat bermain untuk hamster. Yang keempat ini tips yang terakhir memelihara hamster untuk pemula yaitu beri pakan hamster yang sehat dan benar seperti biji-bijian racikan untuk hamster pakan hamster yang sehat dan benar lihat pada list pakan hamster berikut. -ikut. Untuk info beli perlengkapan hamster, saya sudah taruhkan link tokonya di deskripsi.